Berarti menjeremontar. kok Pak menjeremontar. <tuk> <tuk> Ngale <Ngelelele>. lotik. Iya, busi saya apa Oh, iya itu. Saandeh gede ta? Hah? <tuk> <tuk> mau maju langsung sama Ya. Ayam betul. Ayo. Ayo Lah, ini vision, saya saya bantuan. Kerek apa sih Ibu si, ya. Iya si, <tuk> Koralah iki so. kok anduk? Kenjal gombal, Mbak. Kenjal gombal. Apa ta sapu ta? Yang Bang? tan rumah e ku, cekne tan rumah e Didekep pembalan nangis wae kono meh. ya. lagi. kadal bener Awas. Iya, bentong ae. Bentong bopo. Bopo. Oh. Bopo. Bopo. Berbahaya. <tuk>. kabur, kabur. Baik kui kune sareban Tampar, kayak BT. Lumayan loh Mek. Ayo. Duh Hahaha Gede Kabur Kabur Aduh Lo Mari kalau Oh, ter Ternyata ada, kancing, guys, Amit, He? Pak Risa. Oke, oke, oke. Oke, oke. para oke. ya oke. Ini Mek, Oke, oke. Oke, ya? Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. wong oke. ya oke. Oke, oke. Oke, metakono tok kadal ahli ini gampang <tele <anche> <tele> akhirnya <tele> mari kita pergi dia dingin Pak dingin Pak Mat gede aja sih loh, berarti orang yang bawa ini ya? Kan Gampang ini ya. Iya ada wani. Karena Ukurannya wongkene ya kecil. setelah pengalaman pertama ini. Iya ternyata begitu. Sudah tahu tekniknya ya. Ternyata Karena tadi memang kita nggak tahu sendiri ukurannya seberapa dan belum pernah nangkap biawak jadi begitulah teman-teman sekalian saya rasa cukup sekian bagi saya ya dadah ya, ternyata. <laughs> <laughs> <guluh> iya, tapi ya cukup bikin panik sih apalagi bagi bumil kayak ini yang biasa tidur-tiduran di bawah oke dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh